7. Cara memutihkan wajah secara alami Jakarta, CNN Indonesia Memiliki kulit putih munus jadi impian banyak orang, namun sayangnya tak semua orang diberkahi dengan kulit yang bercahaya. Mengutip Bebeutiful dan Stelitrasi Berikut cara memutihkan kulit secara alami. 1. lemon dan Madu Campuran lemon dan madu jadi cara memutihkan wajah secara alami yang pertama. Bahan 1 SDM susu, 1 SDT madu, 1 SDM perasan lemon. Cara 1. Campurkan semua bahan dalam satu wadah. 2. Oleskan campuran pada wajah yang telah dibersihkan. 3. Biarkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air hangat. 2. Kentang Kentang mampu mencarahkan kulit. Kaya akan vitamin C dan antioksidan, kentang juga bertindak sebagai agen pemutih ringan yang membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Bahan Satu buah kentang Kupas dan potong kecil-kecil Cara Satu, gosokkan potongan kentang pada area yang diinginkan. Dua, biarkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air hangat. Tiga, Pepaya dan madu. Enzim seperti asam alfa-hidroksi dan papain dalam pepaya membantu menghilangkan kotoran pada kulit. Mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bercahaya. Dicampurkan dengan madu yang memiliki sifat antibakteri, keduanya dapat memberikan hasil maksimal. Bahan 150 gram pepaya 1 SDT Madu Cara 1 Kupas dan tumbuk pepaya hingga halus dan menjadi pasta. 2. Campur dengan madu, aduk hingga merata. 3. oleskan campuran pada wajah. 4. Biarkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air hangat dan bilas kembali dengan air dingin. 4. Yogurt Yogurt membantu mencerahkan warna kulit serta menghilangkan bintik-bintik hitam. Kandungan vitamin B kompleks dalam yogurt juga membantu membuat kulit lebih bercahaya. Bahan: 2 sdt yogurt tawar, 1 sdt madu, cara: 1. Campurkan yogurt dan madu dalam wadah, aduk hingga merata. 2. Oleskan campuran pada wajah. 3. Biarkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air dingin. 5. Wortel dan alpukat wortel memberikan khasiat untuk kulit karena kandungan beta karoten yang ada di dalamnya. Antioksidan pada wortel membantu memperbaiki warna kulit. Sementara alpukat membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Kampuran antara alpukat dan wortel akan menghasilkan kulit yang cerah. Bahan: satu buah wortel, satu buah alpukat, 1 sdm krim kental, 1 telur, 1 sdm madu. Cara: 1 Kupas wortel dan rebus, lalu tiriskan. 2. Haluskan wortel dan alpukat. 3. Campurkan dengan krim, telur, dan madu. 4. Oleskan campuran ke wajah. 5. Biarkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air dingin. 6. Lidah buaya. Lidah buaya memang punya segudang manfaat untuk kesehatan kulit. Senyawa aloin pada lidah buaya dapat menghambat proses sintesis melanin yang pada akhirnya membantu mencerahkan warna kulit. Bahan 1 sendok makan gal lidah buaya 1 SD tegula merah Cara Pertama, campurkan gal lidah buaya dan gula merah dalam wadah, aduk hingga merata. Kedua, oleskan campuran pada wajah. Ketiga, biarkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air dingin. 7. Mentimun Cucur bita cinde yang baik pada mentimun dapat mengurangi proses sistesis melanin dan membalikan efek pigmentasi. Bahan 1. Buah mentimun Gel lidah buaya secukupnya Cara Pertama, iris mentimun dan haluskan. Kedua, tambahkan gel lidah buaya dan aduk hingga merata. Ketiga, oleskan campuran pada wajah. Keempat, biarkan selama 15-20 menit. Lalu bilas dengan air dingin. Cara memutihkan wajah secara alami di atas bisa Anda coba di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa komen like dan subscribe.